Ilmu itu penting dalam ibadah. Banyak orang berpuasa tapi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, tidak paham masalah fikih. Katanya bisa berkumur-kumur. Iya kau kumur-kumur tiga kali, dua kali tumpah, satu kali ke mana? Breah, breah, breah.